Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir raqil fi kitabihil kadim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa iyam saskar bi khairin fa asyhadu alla illallah wa taqulu la syarika anna wala Ya Ajuhal Khadirun Wal Khadirat, Husiku Manapsi Bita Kau Allah Fakut Fazal Mut Para Bapak, Para Ibu, Jemaah Maghian yang di Allah, Mari kita fokuskan niat kita yaitu satu tolak buli. Silaturahim dan sekaligus niat itikaf di masjid ini. Dengan harapan mudah-mudahan gerak langkah kita ini dinilai Allah sebagai ibadah yang mengantarkan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para bapak dan ibu dan sekalian. Kita melanjutkan kajian kita di surat Al-An'am, surat 6 ayat 17 dan seterusnya. Di ayat itu Allah menyatakan, wa Wa'iyam saskallahu bidhurin falakasifarahu illahuwa. Jika Allah menimpakan suatu kemadrotan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Allah sendiri. Sebaliknya, wa iya saskah bi khairin fahuwa anakulisayi qadir. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu maka dia Allah maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Jadi kalau bahasa gampangnya ya Bapak kalau Allah mentakdirkan guru, ya tidak ada yang bisa menghilangkan takdir guru itu kecuali Allah sendiri kita tidak bisa kita minta kepada Allah untuk dikembalikan yang baik tapi juga begitu jika Allah mengendaki kebaikan pada seseorang maka orang tidak akan bisa menolaknya dengan kebaikan itu karena Allah menguasai segala-galanya makanya di akhir ayat itu disebutkan fa huwa ala kulli shay'in qadir. Nah, ini pada pertemuan yang lalu kita bahas. Lalu di ayat 18 Allah menyatakan wa huwal qahir faw wa huwal hakimul khobir amain terjemahkan dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui okay. kurang jering okay. okay. Lemes. mari melayu gitu gel zaman balai ini mana ya dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya nah. dan dialah yang maha bicara sana lagi maha mengetahui. Eh, hey, sini ada titiknya. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Hambanya siapa ya? Ya semua makhluk. Baik mulai dari malaikat, kemudian iblis, kemudian jin, manusia, atau makhluk, hewan yang lain. Di sini ada kalimat maha kuasa. Maha kuasa itu kuasa itu harus kuasa itu orang itu kalau berkuasa berarti dia seakan-akan memiliki apa katanya dari orang yang berkuasa itu kalau Allah maha kuasa Allah berkehendak kepada kita apa katanya kehendak itu apa katanya Allah bapak ibu sekalian <tuh> maka semua makhluknya tidak tidak bisa menentang contoh ya Allah menciptakan neraka bagi orang yang perbuatannya buruk mesti gak mau ke neraka maunya itu kenapa sih kok diciptakan neraka nah itu itu kekuasaan Allah, bahasa kulog, masya, bahasa kulog, Allah. Ye. Masih tak ciptaan rokok, utauka, tak ciptaan rokok, surga, toh misalnya. Utauka, surga, yukarin rokok, mari mati selesai, itu ya hampir Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Karena itu, kita disuruh manut, entah mana ngikuti kehendak Allah, ngatain? Nah, ngikuti kehendak Allah, niku jenenge mengabdi. Mengabdi niku bahasa bahasa agamanya, namanya ibadah. Ngatain? Bahasa agamanya disebut Islam. Berserah diri. iblis itu diusir oleh Allah dari surga luar kamu iblis bukan berarti iblis itu anu Allah, tidak percaya pada Allah percaya iblis itu percaya dengan Allah cuma iblis diancam oleh Allah masuk neraka selama-lamanya itu karena Iblis tidak manut itu, dok. Karena iblis tidak manut, tidak mengabdi. Bahasa kulog tidak mengabdi, bahasa agamanya tidak ibadah. Contoh, misalnya di Quran surat. 15 itu ada kalimatnya. Alhamdulillahilladzi um syaitonir rajim. Di ayat 39. Qala rabb bi bima aghwaytan la uzayyin lahum fil ardh wa la ubi'nahum ajma'in.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 alon alon kencengi koma laren, kencengi titik laren, mau iblis berkata Ye. ya Tuhanku berarti iblis yang kau Allah enggak kau ya Tuhanku nakoni lalu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 Saya akan berbuat Pak, saya akan berbuat untuk menjungkir jembalikan anak cucu Adam perkara maksiat saya rubah dipandang sebagai perbuatan yang baik dipandang sebagai perbuatan yang apa, menyenangkan oleh anak cucu Adam di muka bumi jadi sebetulnya kita itu mengakui bahwa itu perbuatan dosa lho. tapi kita kadang-kadang nggak -kadang bisa mengelak, karena iblis masuk ke dalamnya kalau seperti contoh ketika kita duduk-duduk kemudian memandang salah seorang berjalan Wongi lemu ketembak, lah karena mungkin kena asam urat atau yang lain ya. Melakukan itu deglug, deglug, deglug. Aiy, demi duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi wongi oke, so cuma bujule rupane dalam rumah tangga itu kurang apa ya? kurang sarujuk, kurang terasi. Lalu kalau kita duduk-duduk melihat orang itu komentar enggak? Komentar ya? Kira-kira oleh awalnya duduk-duduk nu komentarin noyono, kira-kira. Ya, ya paling tidak, uang itu lo sakno ya. Hujunei kagok, kagurusi uang itu. Kaya -kaya. Malik, ini, bu, Allah, ayo, ini, nah, itu, tapi rupanya hujan ini gak memperhatikan saya itu boleh ngambrak ya. Pak bu, perbuatan itu menurut Rasulullah disebut riba kenapa? hibah bukan hiba loh le. ghi lak hibah ini aku sesuatu ke orang lain lak itu seperti tadi pernah Rasulullah menyatakan kata tahu kamu yang namanya hiba itu sahabat itu menyatakan Allah wa rasuluhu alam yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kami tidak tahu yang Rasul. Kalau Rasulullah terus memberikan penjelasan, si Jenengi hiba itu ialah dikruka ahokka bimayakrohu. Engkau menyebut pada saudaramu terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Wong di gua melaku dingklang, disebut dingklang lu seneng gak? Nggak mau, itu gipa. Gitu. ngomong mana biar lu wahyu, saya gua lek gak wong yang disebut ngedan? tidak kelu, di gua jenenge gipa. Gitu. tapi awalnya dia nyebut enak gak? enak ditambahi mana? apa kacangnya? ditambahi apa kacang? wah, gua dulu dulu yang ngono. wah, es tambahin tambah toh, tambah toh, oke. Okay. Ini kau perbuatan apa? Gibah dosa enggak? dari iblis ini, ya. ya Allah, kau telah memutuskan aku sesat. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang perbuatan maksiat di muka bumi ini baik. wong nah, sing hibah tadi, gak krosok kalau itu perbuatan? Hati, tapi dia nggak baik, enak aja ngomong. Pak Bu kalau kita ini sedang puasa, lalu kita membicarakan, bacain ini mau nggak ya Pak Bu. nggak ya Rasulullah menyatakan kalau kamu menyebutkan pada orang itu sesuai dengan keadaan sebetul sebetulnya kamu hibah. Tapi kalau kamu menyebutkan sesuatu yang di orang lain itu tidak ada padanya, maka kamu membuat fitnah. Jadi karena ini ke api, lalu sing situ jadi fitnah kalau nggak ada di dirinya, diarani, tapi sing situ menjadi hibah kalau ada memang di dirinya, lalu kalau diucapiku kasen seneng. Uangku lu pak. seneng gak isin seneng, Iku pura-pura, Tapi terasa nggak orang yang berkata atau yang berbuat di bawah Tidak. Itulah iblis mengatakan, Ya Tuhanku, masih ngakoni Allah, Pak Bu. cuma Iblis tidak mau sujud ketika diperintah oleh Allah untuk menghormati Adam A Adam untuk menyembah, untuk sujud pada Adam, bukan menyembah gak taat itulah yang menjadikan Allah murka Iblis mengatakan, Ya Allah Engkau menciptakan saya dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Maka Nabi biarkan, apa? Iblis enggak mau sujud kepada Adam. Karena enggak mau sujud berarti tidak taat pada Allah. Enggak mengabdi. Allah mengatakan, "Kamu dari surga." Kamu saya untuk sampai hari kebangkitan. Di ayat lain itu sebutkan, ya Allah, kalau begitu aku mohon diberi umur yang panjang sampai hari kiamat. Oke, okay. tapi ayatnya kamu nih oke nggak terbaca, berarti aku. Oke, okay. di Allah mengatakan, oke, okay, saya beri umur panjang kamu sampai hari kiamat. Jadi iblis itu sampai hari kiamat, kamu gak, gak mati, Iblis bising baik berising sampai saiki ini diceritanya, sampai saat ini diceritanya wadah sampai sekarang masih hidup tidak mati kata. nah bapak dan ibu darah sekalian maka di ayat lain itu disebutkan oleh Allah nah, seperti ini ini di surat 38 mulai ayat 72 Fa idza sawaituhu wa naftu lahu sajidin maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiapkan kepada kepadanya roh ciptaanku. Nah leonok nabi Adam itu ya, setelah diciptakan terus dikei roh, ditiup roh. Oke, terus maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Nah. Oke, penciptaan nabi Adam. Lalu perintah Allah ini kepada semua yang hidup sebelum Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam wuj, diciptakan malaikat, sudah diciptakan iblis. Iblis itu tergolong ter ter dari jin, Jadi iblis itu menurut tafsirnya apa? itu 4000 tahun sebelum Adam diciptakan kalau kehidupan sampai 4.000 tahun kebudayaannya kan sudah maju ya oke, kalau kita misalkan diciptakan manusia itu 4.000 tahun sudah maju kebudayaan ya, Pak oke, nah setelah diciptakan Adam Allah perintahkan, engkau, ndaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya ayat 73 Fasajdal malaikatukulhum ajmain, lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Nah, semua sujud. Si gak sujud siapa? Illahi bila sah, ista'baro min al kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang kafir termasuk orang-orang kafir karena menyembuhkan diri. Lalu enggak gelem sujud ditakoni oleh Allah. Lis ayat 75. kolam ya iblis, ma man'aka an tasjuda lima biaya as ashtagbarta am minal alin ta nah Allah tanya kepada Iblis begini tanyanya Allah berfirman okay. hai Iblis okay. apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tangan tanganku oh. awamu tak kongkong -kong, Iblis untuk bersujud pada atap. sehingga menghalangi kamu belum sujud itu apa Allah kan punya hak prerogatif kalau Allah memerintahkan, kemudian tidak diperhatikan, berarti orang itu tidak tidak mengabdi. ciptaannya itu tidak mengabdi Kalau tidak mengabdi pada Allah, Allah akhirnya bertanya, apa yang menghalangi kamu? Kau nih tak perintah untuk sujud, bis. Nang Adam menghormat pada Adam. Terus anakmu gak sujud. sing menghalangi kamu gak sujud itu apa Allah bertanya, ada opsi dua yang ditanyakan. Lanjut, apakah kamu menyebabkan diri memiliki sisi yang pertama? Oh, kamu gak sujud itu diri ya Opsi yang kedua yang ditanyakan, Apakah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Oh, kamu termasuk orang yang lebih tinggi? Aku. Sensi cim merasa lebih tinggi, sensitif cim merasa sombong. Iblis ngomong itu Iblis ngomong itu diceritakan oleh Allah untuk kita di mana. Nabi Muhammad SAW. Kola ceritunya nih. Anak hoi rum minhu. Hola petani, minar wa hola ketahu, minti berkata, okay. aku lebih baik daripadanya. Pak ah. Bu, aku lebih baik. Ngoten niku jenenge sombong nopo, gitu. okay. sini nama. Apa kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang yang lebih tinggi? Atau okay. iblis muni, "Saya Aku lebih baik Kata. daripadanya. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api. Oh. Merasa lebih baik, tinggi sombong, Napa merasa lebih tinggi. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, <laughs> enggak, sombong enggak, enggak, enggak, enggak, lebih tinggi nilainya seratus ke dua karena sombong ibu Yoga gak iso surga merasa lebih tinggi Yoga gak iso surga tapi ternyata iblis mengatakan saya lebih baik dari adam berarti merasa lebih tinggi nah terus Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah, nah, menceketirkan makhluk yang diciptakan dari tanah. Kenapa menceketirkan itu Merendahkan orang. Bapak ibu sekalian, ono Allah, merasa dirinya merendahkan orang. Ikungunu. Bismillah. <laughs> perilakunya perilakunya tapi diambil oleh orang, kalau merasa dirinya lebih tinggi, nih, Merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bapak, Ibu sekalian, ada juga yang mengatakan sombong. cuma bahasa sombong nih, Bu. Eh ayat nih, dengan ayat-ayat Allah. Kamu sombong. Kalau di surat 6 ayat 93 itu, ketika orang-orang dolim mau keluar, keluarnya banyak kan, disuruh keluar bang. Yang temi malaikat. Terus malaikat puning ini, al yawma tujuh Pada hari ini kamu dibalas oleh Allah dengan balasan yang hina. Padahari ini kamu diparah, yang waktu sejauhna dimal dengan apa dinaan? Kenapa? Nah, kalau di surat surat Nabaw 6 nih, ya di ayat 93 itu kan disebutkan ya, nih, disebutkan oleh Allah. Pada hari ini tujuh tahun ada oleh Allah, siksa yang menghinakan. Bima kuntum takuluna sebab kamu mengatakan Allahu Ihirohak. Kamu sandarkan perbuatan yang kamu lakukan itu bukan dari Allah, tapi kamu sandarkan Allah. Kok framing kamu framing seperti? Perbuatan dari Islam. Tapi perilaku yang kamu lakukan itu bukan sumbernya dari Islam. Sing nomor dua, kamu diberi adab yang hina ini, karena wa kuntum an dan kamu semua yang kamu mati ini an terhadap ayat-ayat Allah takbirun menyombongkan diri menyembuhkan diri niku, gak peduli bang, gak peduli dengan ayat Allah kalau ada ada perintah, ada larangan, itu gak dipersulikan. kalau bahasa Al-Quran itu jenenge berpaling itu sombong kalau definisi sombong menurut hadis niku Rasulullah pernah bersabda ini. Sombong ialah, kaya sekolah ini, ya, sombong ialah. Batorul had wahom tunas ialah orang yang menolak perbuatan baik, wahom tunas dan menceketerkan manusia ini, merebehkan oke, Merebekan berarti rupanya sombong itu kedua-duanya kena bata dia menolak kebenaran wakum tunas dan meremehkan orang lain iblis tadi meremehkan gak menurut ayat ini di surat 38 ayat 76 meremehkan kan engkau menciptakan saya dari api dan kau menciptakan Adam dari tanah Saya lebih baik daripada tanah nah, bapak ibu sekalian <tuh> iblis lalu, ya Allah menyatakan kolak, ayat 77 nah kalau begitu iblis fakhruj minna fa'innaka rojin ayat 77 Allah berfirman yeah. Maka keluarlah kamu dari surga. Oh, betul, kamu ke surga ini. pantas surga ada ucapan seperti itu. bahasa kulau berikanmu tenan tenan kalimatnya. Gula Dewi, Gula Dewi. Eh, terus? Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk terkutuk. Kutukannya sampai kapan? Wa inna alaika laknati yaumidin Ayat sesungguhnya butuhanku tetap atasmu sampai hari pembalasan sampai kiamat kiamat waktu diciptakan Nabi itu kalimatnya seperti doa Bu. kiamat tapi like kiamat dilihat dari penciptaan diutusnya Rasul Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti kotamal ambia kotmi atau kotamal ambia nabi itu nabi akhir zaman kalau akhir zaman itu mau buku menubah mau akhir lalu. maka kiamat sudah dekat sejak diciptakan rasulullah menjadi nabi menjadi rasul saya bisa ikut 100 tahun nanti tambah ide kiamat dikotok sejak diciptakan nabi adam sampai kiamat nanti saya kurang kiamat itu. Tapi kutukannya terus, laknatnya Allah terus menerus. Kira-kira oh, iblis bisa turu rupa, kira-kira. Kayak satu rupa, Dan iblis gak dikai turu, loh. diberi tidur jadi Dan dipresi, ngantuk, kak, KWTB. dikai tidur, tuh, payah ngantuk itu, tuh, kak, KWT itu, tuh, kak, KWT itu, Apila kalau HP rong jam itu tidak mau berbalas kalau <laughs> ngaji, saat jam itu ada yang bisa ditambah siji <laughs> kolak, iblis ngajukan proposal ke Allah bapak. Jadi, iblis iblisnya, kolak eh, ini ayah enggak. iblis mengatakan kolak fabi <tuh> izzatika la ugwi annahum ajma'in cari iblis ngeten iblis menjawab uh -huh. napo jawaban iblis demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. C, iblis ngakoni enggak kekuasaan Allah? Ngakoni, Bang. Ngakoni, demi kekuasaan-Mu lu ngakoni iblis. Jadi iblis kul la ilaha illallah Tidak ada tuhan selain Allah. Itu diaguan Allah itu berkuasa. Demi kekuasaanmu ya Allah. Lo, muatan iblis. Terus, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi atas nama Allah, bang. Jadi sumpah iblis. Wah, biar Demi kekuasaan Oh, Makanya ada hadis kutsi ini menyebutkan iblis kan apa berusaha untuk menghancurkan anak cucu Adam untuk diajak bareng-bareng menangani -bareng rokok iblis mengatakan demi kekuasaanmu dan demi kegagahanmu ya Allah saya akan menghancurkan anak cucu adam arwah fi aja selama arwahnya masih berada di jasadnya berarti masih urik saya akan menghancurkan anak cucu adam selama jasadnya eh, selama rohnya masih berada di jasadnya tapi Allah menjawab di hadis kud siniku wabi izati wa ya dengan kekuasaanku dan dengan kegagahanku Wahai yang terkutuk, Arvirumastervaru, saya akan mengampuni hamba-hambaku kalau meminta ampun kepada aku, mereka saya ampuni. Yang minta ampun, tadi sih yang minta ampun mbak, sih yang bener minta ampun ya bener diampuni. Makanya gua syaratin diampuni nih gua, aku tumbuni, aku demi tanya kalau bahasaku long astagfirullahaladzim tiak muni oleh Allah muni jane nah, nek um, gak muni meneng-meneng buatan diampuni wong gak muni nggih berarti berbuat niku kudu ana bekasih berbuat wong meneng ae garap-garap meneng ae ya kale apa-apa kok rasine oleh apa-apa ya sing muni sehingga urusan Muni, Muni ini gua nak model Muni Nok Jeroati, model Muni di dalam mulut dengan lesan. Kalau yang didoainkan ya banyak, ucapan misalkan Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Khaula la Billah, eh si saya kira non, singkat dunia non, itu bisir namanya, dengan sir, apa sir ini? Ya, dengan pelan, atau dengan sir yang tidak kelihatan, bapak ibu sekalian, dunia non hati Allah Maha Mendengar, makanya mari sholat ini, ya. mari sholat, terus wongi menang. Bukan berarti ngantuk. Wongi mendengi bu, wiritan diucap no di dalam hati. Karena kalau menyebut Allah itu bagus, menyebut nama Allah atau kalau disebut itu kan diwirid, lah jenengin Namanya diwirid. Nah bahasa Quran ini cenderungin dikir, betul orang pikir itu enggak harus dengan suara banter kalau ingin mengajarkan kepada orang ya dengan suara keras supaya bisa ditiru tapi kalau mereka itu sudah paham enggak usah banter-banter dan enggak ada perintah banter suaranya banter berarti itu apa namanya pertanda ingin memberikan pelajaran kepada orang yang tidak tahu atau enggak bisa Makanya kalau mereka sudah bisa enggak usah keras-keras dan keras-keras itu adalah sebuah pendapat Quran mengatakannya takkan ya, di surat 7 eh, ayat 205 itu Allah menyatakannya A'udzu Wa rabbaka 7 ayat 205 hey. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Nah, sebutlah ini wujud dan sebutlah, berarti dikirlah. Nama Tuhanmu di dalam hatimu. Dikirlah, pokoknya bunuh hati. Terus dengan merendahkan diri dan rasa takut. Lalu, di sini, Mbak. Dengan merendahkan diri dan rasa takut, jangan-jangan amalan saya tidak diterima oleh Allah ya Allah. Kau terima pondayai ibadah saya ini dengan rasa takut dan merendahkan diri. Lalu dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, di sini. Seng muni dengan tidak mengeraskan suara itu firman Allah yang gaentuno saya isinil bangun sehingga awal diwurid, hmm. gak awal mati sehingga awal diwisukih, gak melarat, gak kuat, gak tidak kuat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi itu dikiribukan lah mengeraskan suara menurut ayat ini kapan gak mengeraskan suara kalau zikir itu di waktu pagi dan petang pagi sampai sore sore sampai pagi artinya diantara ini kalau zikir kamu jangan keras-keras sampai mari tentang sampai malam diantara itu sampai pagi kalau zikir kamu jangan keras-keras ini perintah Allah loh, mari sholat ini terus menung, ojo diarah nih kanto, mereka paham dengan ayat ini, dikir Terus Allah menyatakan ini, dan jadilah kamu termasuk orang-orang lalai Yang lalai, ojo lagi, kau, ojo termasuk orang lali. Wong lali ini ngerti ya, Wong lali nihku senengnya lali babi segala perbuatan yang lali niku lagi oh lepasin belum buat apa senengnya uang lali uang lali niku ono sing uang lali niku sebabé kak ono sing ajarin bu bisa uang lali niku ono sing sudah diajari tapi dia tidak melakukan sebuah ajaran itu ini jeningi lalai <tuh> makanya ya biasanya zamannya zaman Rasulullah putrane Nabi Rasulullah si Rasulullah disitu itu si disitu Ismail sehingga keturunan Iskaz itu paku mending seharus Nabi, Nabi, Nabi, Nabi Rasul, Nabi, nabi Rasul sampai Nabi Isa keturunan Ismail gak ada nabi gak ada rasulnya karena gak ada nabi gak ada rasulnya gak ada yang anda kalau gak ada yang ketika rasulullah diangkat menjadi nabi menjadi rasul, mereka itu umat sing gak ada rasul, gak ada nabinya menjadi suku besar lah suku itu keturunan nih Pak Kures Jenenge suku Kures Pak Kures nihku suge wonge deh ahli ibadah, ahli sotako dua keturunan nake pakku menjadi besar suku menjadi suku Kures. Nah mereka gak tahu nol Nabi nih kata Rasulnya. Maka ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi menjadi Rasul, mereka nggak bisa nerima. Sebab apa? Kebiasaan nenek moyang mereka itu sehari harinya dalam hidupnya sampai mati itu sing disembah itu selain Allah. Allah diserupakan karo waktu disembah. Allah diserupakan dengan apa ini kayu dibentuk terus disembah Allah diserupakan dengan gunung disembah mereka karena gak ada sih ngelaki pelajaran kalau nabi ini kan diutus oleh Allah menjadi nabi akhir zaman Rasulullah diberi tugas oleh Allah untuk meluruskan hambanya Allah itu supaya menyembah Allah berarti kan dibalik total nanti bapak asalnya senengane nyembah kenapa? patung, saya dikongin nyembah Allah patung tinggalkan bahasa aku patung tinggalnya, tinggalkan sulit aku sulit mereka sampai akhirnya Rasulullah dituduh macam-macam aku sama tuduhannya itu, contoh ya ini tuduhannya di surat apa? 25, 25 itu ada tuduhan kepada Rasulullah itu seperti ini pada ayat 41 mereka menuduh Rasulullah dan mengejek Rasulullah surat 25 ayat 41 itu menyatakan wa iza ro'auka iya takhidunaka ila huzwa ahad aladhi al ba'asallahu Rasulullah Coba, terjemahkan, dan apabila mereka melihat kamu, Muhammad, Ma, mereka ikutlah melihat kamu. Terserah Allah, mereka hanya menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, oh. "Tetapi ejekan, munding ini, ini inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul Wah, repotongannya ini, kiasin jari Rasul itu. Aku ah, yakin rasul, Pak Bu sudah di rasul, pelak Nabi Muhammad waktu itu dia omongnya susah nggak? Susah kan? Kadik nu dulunya ayat 42 puluh dua, ingkada an aliatina laula an soberna alaiha. Terus sampai terjemahkan sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita nah, Rasulullah di dituduhkan hampir Muhammad itu menyesatkan kita dari sembahan kita sing sesat itu harus sopul Rasulullah dikatakan hampir Muhammad itu menyesatkan kita dari sesembahan kita terus dikuatkan ya seandainya kita tidak sabar menyembahnya ala waiduwe kak sabar menyembahnya yang disembah oleh nenek moyang kita kita sesat nanti lu si sesat itu lu seorang pelaku si sesat mereka tapi Muhammad dikatakan membawa sesat itu kan aneh pak Bu. susah Rasulullah, mau menyampaikan lu lu aku wis dikandani sesat Loh, kan, disampaikan, Loh, disampaikan kira-kira diterima enggak ditolak lagu mereka sudah terimage di sini Muhammad membawa sesat Itulah bisa padahal sesat itu mereka mau dibalik hanya disuruh menyembah kepada Allah saja tinggalkan itu kai iso Bapu. mereka kenapa An dari mbah-mbahnya itu gaono singkati nabi gaono singkati Rasul gaono singkati nabi ya mereka nggak ngerti bagaimana cara mengabdi kepada Allah akhirnya nggakwe aturan Dewi dilakoni oleh mbak-mbaknya, nenek moyangnya anak turun di melon lewis melok biasa seperti itu sulit waktuku untuk merubah sudah biasa sesuai kebiasaan itu lah like, dirubah dikompon balik, sulit aku untuk yang baik. Kecuali orang yang sudah kecil itu sudah di apa perbuatannya sudah dimasukkan dalam satu framing keislaman. Itu gede-gede jadi -gede orang Islam. Kalau itu diukir seperti itu sulit aku untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa menyembahnya kepada Allah. Sulit. Bisa Dewangin paten pinaten barang karena mempertahankan aqidahnya itu. Nah, cuma Allah nanti akan memberitahu kesesatan mereka kapan ya nanti kalau sudah hari kiamat. Makanya difirmankan oleh Allah pada ayat ini Rasulullah disuruh mengatakan kepada kita ayatnya ini meneh-meneh, Ya Rasulullah sampaikannya, meneh-menehku duduk, awak musim sesat kalau mereka menuduh kamu sesat, sedangkan mereka yang sesat, ah saya tidak apa-apa tapi pengadilan nanti yang maha adil itu di akhir zaman makanya Allah menyatakan, lihat tadi وَسَوْفَ ya man dan mereka telah akan mengetahui di saat mereka melihat azab. Kalau mereka melihat azab, tahu sendiri siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Terus ayat lagi, siapa yang paling sesat jalannya tapi Abengko, engko, melihat azab. Kapan, Leon? Setelah kiamat, rajis sumber. Rasih ngomong lagi, halo, si ngomong si di diceritakan tentang ayat lagi. saya wong iki wis mati Halo? Soal ini ayat iki zaman Nabi Muhammad. saya wong wis mati kabeh Pak Bu. Pertanyaannya, ada enggak keturunan orang yang mempunyai ke, mempunyai keyakinan seperti itu? Ada, karena itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Wong sing duwe keyakinan ngoten iki. Samagae kita disuruh dakwah Rasulullah jengkel Pak Puya Allah beratnya rasanya mau membawa kebaikan ini awak itu goro ngejak itu dituduh sesat lagi kok aku lakuin jaya apa diterima apa bahasa bahas aku akhirnya Rasulullah niki karena apa? susah kan? iya karena susah Bapak-Ibu -Bapak sekalian maka diturunkan ayat di surat Yasin. Surat Yasin itu suratnya dari 36. Surat Yasin ngedem ngedem matinya Rasul bagus, ngedem ngedem matinya Rasul karena susahnya di ayat 3 itu sebutkan ini. ya Rasul inna gala minal murul salin ngedem-ngedem hati ini, Rasul ayat 3 suratnya yasin ayat 3 sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul nah Rasul kamu itu tak angkat menjadi Nabi menjadi Rasul bagian aku yang mengangkat Nabi Rasul saat rumahmu ya Rasul kamu itu bagian daripada Rasul yang saya angkat jadi Rasul gak sanggup loh cok khawatir kontak angkat tadi Rasul ngedem ngedem nabo hatine Rasul ya Rasul kamu ini masih wong, gak diterima Mbak Wong gak masalah kamu itu siro Allah siro tim Mustafin yang berada di atas jalan yang lurus kamu itu di jalannya lurus ya Rasul masih umum kak seneng ambil awam kak bobo -bo. tapi awam di jalannya lurus mereka itu di jalan yang bengkok kira-kira Rasulullah di kandang ini mantap gak kira-kira Alhamdulillah berarti saya ini tetap di jalan yang lurus walaupun dibenci oleh orang karena itu ketika kita dakwah mendakwakan islam itu pak bu gak boleh loyo kertas loyo gak boleh mentel. Apa kali terbok memperjuangkan Islam, eh diangkat jadi tamir Masjid, tadi bendahara, teteh 2, 4 tahun, oh no si komentar, karo kau po, wong 01 tahun, 6 komentar, tuh aku kurung ujarin, masjid 2, 3, 4, 4, bendahara padahal bendahara 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, telek di ngomong udah kelihatan lima, lima, lima lel, ya dengkel ya. bukunya di Kak bendaran, kak telek telekan ah, mau tak? Eh. telek e, itu okay. ini ku jeneng, e, Berjuang guru teno ngulane petel akhirnya buku ini diguak dikekno ketuae wis gak masjid untuk selamanya lho opo le mesjite di disiwae salah opo mesjite banyak nyak ngomong lho sing ngomong gak, ngomong loh, gak tau jamaah apa mek dikandhane kanca-kancane ngene komentar jane lho komentar nggak tadi ono kok ndi ndi apa itu dhewe berbuat baik kudu mesti oleh lem. halo, Lho. Nggih. Wes berbuat ke gurung dilem, gurung oleh lelem. Lek sampe jagan ora dikilem-ilem ya kuwi wong kok. Lek jagan ora dikilem le yo kanok lelem, Pak Bu. Malah kok lek sadur suwi maneh ana celaka, bukan lelem. Bukan di ujah, bukan mendapatkan pangal bono. Tapi mendapat celaka.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 Kak ngurus, sing penting aku kepingin mendapat ridhonya Allah ngomong ngomong, gak ngurus anggil pak, angel, angel temen <gif> para bapak dan ibu darah sekalian, Rasulullah dikei kalimatnya dan kali Allah kamu Rasul di jalan yang benar maka nai tak kei pedoman tangzilang azizir rohim sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Akui tak kei pedoman jenenge Quran Alquraniku sebagai wahyu dari Tuhanmu yang maha perkasa. Oh no, kanggungnya apa? Kangune ayat 6 lagi itu dira dira fahum agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Tugasmu memberi peringatan kepada kaum sekitarmu ya Rasul dan orang-orang yang di sekitar mereka seluruh dunia Rasul itu ditugaskan lil alamin untuk seluruh dunia singgian bapak-bapak mereka itu belum diberi peringatan artinya kaum nabi nih kaum rasululah karena tidak ada yang memberi peringatan di akhir ayat karena itu mereka lalai lalai apa diunakan tiba-tiba yang mau kowe ujung-nya ajud janganinin mak verder nahما keberus SamehL MCGER场al mampu Iron niż Raja V trego yay 3D berita tiba-tiba fantastis di alternatif kami nya Canada. ATIMben ako yang tidak mengeraskan suara di waktu pagi sampai petang dua sampai pagi. Jangan kamu seperti orang yang lalai. bapak paham bapak, bapak ibu itulah sebuah percuana. Karena itu di ayat ini sebutkan wa huwal ko ayat 18 dan dialah yang berkuasa terhadap sekalian terhadap hambanya artinya Allah yang menyerah kepadanya semua diri semuanya berserah diri, bro. nggak ada yang tidak di dunia ini entah Berserah diri, niku bahasa Arabnya Islam. Semua yang ada di dunia ini Islam. Betul, tunduk kepadanya semua orang yang perkasa, tunduk kepadanya semua wajah, segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya tunduk kepada Allah semua makhluk Mabek. tidak ada yang tidak tunduk Pak Bu. halo jagung jagung gua di diteke tanah jagungnya wis wis tua ya jagungnya tua garing ya gua tidak nang tanah sih basah Rong dina itu Allah kan gaya peraturan bapak peraturan Allah gitu Jenenge hukum alam, peraturan Allah niku jenenge hukum alam. Leono udara dihembus, niku jenenge bergerak. Leono udara bergerak, niku jenenge angin. Maka setiap ada udara kalau bergerak mesti angin. Nihku sudah hukum alam bang. saya hukum alam setiap biji, nihku Allah ngatur setiap biji jinnya yang sehat itu diletakkan di tanah yang basah, biji itu akan tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas. Bukan ke bawah. Maka jagung itu dikeloblek, ditutup tanah. Pendengku metu, ben metu 3 bulan panen. Nonsen. niku jenenge taat patuh kepada Allah. Jagungku patuh. jagung itu patuh Pak kene. Wah, bisa. aturannya Allah tumbuh ke atas. Aku saja tak tumbuh ke bawah. Gak bisa, bisa. Itu sudah ikut hukum alam. Bahasa kerennya jenggeng, natural of law. Mengikuti hukum alam. Hidup ini begitu alam. Aku hidupin langsung gak mengikuti hukum alam. Pak bu, ciri metus coer. Kalau no untune, lelangan ganteng lewat itu aja. Kalau untune, mari mulai tambah gede-gede-gede. Oh no untune, lelangan ganteng lewat itu aja. Tapi berjalan waktu, berjalan waktu, umur tambah satu persatu. Gigi kita meninggalkan, permisi meninggalkan kita. Telepok si tau. Besok roh-roh untune, kona-kona. Dokter gigi kau nyabut telpon luruh, suwe-suwe tambah, tambah umur, tambah umur, Bu gigi tek. Lebihan kurung men, gurumet gurum metu gigi jis, waktu kecil, ganteng, ayo saiki gigi neng kau nulis tuwek bedal. Halo? Kisut, kisut, lebihan masih mangan, mangan bubur biasa maaf, lewis waduh, kamu gigi ini gusi, sampai gusi, gaduh cik kurung pedat lancar ini gusi, bangku nyokot daging, yang mengungkul dagingnya makanya itu, kamu bisa daging, kamu diletak, bangku, dagingnya Kaiso bisa, pedat, tidak bisa, sejajar, sampai giginya ada digigit, metu, mau di daging rasanya enak Nggih, yeah, pedhot gantangi nggih, Pak. Mm. Lah barang tuwek gusi mbek gusi. Wo sampe kemeng gak pedhot aku. Mumet elok njeri, mulut mumet. kalau mumet gak iso pedhot terus diapane? Ya wis terpaksa dilek aku. Terpaksa itu. Tidak ada jalan lain lagi Ya maut dijusyo gak mungkin, Pak. Yes. Ya. <Support hai> <?ptUS> <tuh re> Berdae. <beautifully> itu namanya natural of law hukum alam apa di bisa menerimu tidak? Kan? tidak kita ini benci aku, tidak bisa masih benci ya, tuwe, tetap mengerti Kau kudunrimu itu kehendak Allah hukum alam itu seperti itu makanya, disini sebutkan wawalko yirufau kau ibadihi dan Allah lah, yang berkuasa atas sekalian hambanya. Artinya, Dia Allah itu Tuhan yang menyerah semuanya kepada Allah. Tunduk kepadanya. Semua orang yang perkasa tunduk. Yang tidak perkasa juga tunduk. Tunduk kepadanya semua wajah. Tunduk kepada segala sesuatu yang dibawa kekuasaannya. Termasuk tunduk kepadanya semua makhluk. Tahu. Oh ada ayat, surat 24 ayat 4. Saat. Allah menyatakan ini Alhamdulillah, Allah yusabdikhulahu ma'afis <manyang> ma'awati wal'ar wa tairu syafatim kullu qad sholatahu wa tasbikhahu wa allahu alimun bima Mata semangat Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah? Kepadanya, kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi juga. No, oh, di sini disebutkan kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih. Berarti memasucikan Allah apa yang ada di langit malaikat, apa yang ada di bumi yang paling kecil termasuk tengung, cacing kucing, ayam, manusia, jin yang ada di bumi semuanya bertasbe yang ada di langit dan yang ada di termasuk di angkasa Nih. dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya yang di angkasa ini burung mengembangkan sayapnya bertasbe mereka Lalu masing-masing telah mengetahui cara sembayang dan rasbihnya. Oh. Burung itu sembayang, baru. Oh, ya, Cuma bukan sholat lima waktu, karena sing sholat lima waktu itu untuk manusia dan jin. Nah, yang lain ada ketentuannya. sing tahu makhluk itu dengan Allah sendiri. Cacingku sholat, baru ya apa salah cacing? gak bodoh misalnya ada di tapi cacing itu mengabdi kepada Allah singru, yo cacing itu amat Allah ular itu salah gak? ulat salah cuma sehingga ular karena Allah adanya oh, no ada binatang yang disuruh membunuh oleh Rasulullah Bukan berarti binatang yang disuruh membunuh itu enggak sholat. Sholat, kamu. Ya. Cuma yang tahu, binatang itu dengan Allah. Oke. Okay. Nah, bagaimana? Burung yang sholat itu. Ya Allah, yang tahu dengan burung itu. Burung ini, misalnya, terbang seperti ini, itu jangan dikira bahwa burung itu tidak sholat. Oke, ada burung yang terbang semacamnya. Nah, di angkasa, uh, nah, asik bak, Bu Ayo, coba buka tadi burung itu seneng ya? Iya, seneng, bukan seneng ya? bukan seneng enak. Tadi mendung Eh, tadi mendung sah. Ikut tadi burung, bisa tadi apa? Nah, eh, kepingin tadi burung naik kapal Lu banget tadi burung aku. Oke, okay. kepingin tadi wa nyelang. Oh, oh Anda no iwak. Lek burung ka isol nyelang. Isolnya meter depan. Oh. Bapak ibu sekalian, burung dapat melihat bawah. Oh, hoki ono jalan raya ya. Oh, burungnya tetap berjalan seperti itu. Enak aja terbang mbak bu Masya Allah dengan meng.. Me ngepakkan nah ini ada yang yang mengikuti burung itu mbak bu pakai tenaga kalau di gunung-gunung kan ada ya? di gunung-gunung ada, kalau di sini tidak ada kalau di malang ada jadi ono kursi ini ada yang ketirannya kali munggang dengan dukur gunut, boyok nih, apa sih nih? Singkawi melam itu apa? Drone apa? apa sih nih? Drone, cuma ini drone besar, apa? drone besar. Di malang itu ya kalau panjenengan ke uh, pemandian singgung ini ada ciri-cirinya, sengkaling, ah sengkaling. Iku drone besar ditumpahi mampung ini nandukur nandukur awalnya dulu lo lo soalnya orang nandukur enak, un nandukur ini, duku di gunung ini sama duku di gunung ini, kok mana, eh modern nang wong wong drone lebih besar, kalau drone biasa yang kecil sekian itu bagus. Saya kemarin tuh melihat orang yang merakit merakit ini merakit drone sendiri. It, kalau dirakitkan biasanya lebih banyak. Merakit sendiri itu 28 juta lebih. Ini saya merakit sendiri 28 juta di no ini harganya sekian, sekian, sekian. Dirakit sendiri drone atas. Karena ada kameranya Kalau kita melihat gunung Semeru meletus dari atasnya Yuka Iso abang, kita. Kalau kita melihat langsung ke daerahnya gitu, Yuka Iso itu. Ya apa caranya? Jarak hitung kilo, drone itu dinaikkan, tung. Ah, turun ini Melayu Rono, sampai kencengin abang. Ah, kencengnya gunung yang meletus itu. Di, di film di sini dikendalikan di dari 10 kilo tapi order dekong nih pak 10 kg, 30 kg, 30 kg, 30 kg, 30 kg, 30 kg, 30 Waduh di lah orang sih gaik drone itu dekat dengan jarak dekat-dekat jarak dekat sih, mama nono bisa di, jadi cari tapi apalagi jarak jauh, jauh kah, iso, itu kilo loh, sulit. Nah ini pakai drone besar, ngetet noni, eh ngetet nono, burung terbang ini ya, nah, drone nya kan bisa di dikeraskan bisa di dilambatkan kowe kapan terbang cuma no? kapal terbang apa ini jarak enggak tinggi tapi tidak tinggi loh sekian rumah jadi sekian jauh ya, tinggi ya? tinggi enggak ya? Bapak dan Ibu dan ini adalah burung yang mengepakkan sayapnya itu sholat Bapak ada lagi yang burung seperti ini. Burung ini terbang tidak pernah berhenti, Bang. Gila. tanggung-tanggung nah, burung kecil ini dapat terbang selama 10 bulan tanpa pendaratan. Pedas. Tentu ini dapat dilakukan karena spesies burung ini dapat makan, minum, kawin, tidak tidur, sangat terbang. Tidur sampai terbang bisa. Subhanallah, Allah menciptakan bu? Sepuluh bulan odoko terus ini ya, baik turun mulai sepuluh bulan. Subuh sepuluh bulan, kurang dua bulan setahun. Terbang gal, mudun belas minumnya yo lewat gunung makannya lewat di atas itu. Allah memberikan rezeki masing-masing. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, di ayat ini, tauru gunung apa itu? Burung alima sholat tahu Mereka itu tahu cara sembayangnya masing-masing. Iki dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal hakimul khubir, di akhir ayat, dialah yang maha bijaksana dalam semua perbuatannya, dan khubirul Allah yang maha mengetahui, meneliti semua makhluknya. Di ayat 18, ada pertanyaan Bapak-Ibu? Saya kesempatan? Okay. Okay. Okay. Berdasarkan Sahabat Rasulullah, manata arfan arba'ina Barangsiapa yang mendatangi paranormal atau dukun, lantas anda bertanya tentang sesuatu atau mempercayai apa yang dikatakannya maka sholatnya 40 hari tidak diterima pertanyaannya bolehkah kita mendatangi kiai bukan dukun kiai jurhat menyampaikan keluh-keluhan minta solusinya kemudian kiai itu bilang ya bos, kan ngaji kumus ngake ngulak wis, boleh atau tidak oke Okay, tahu kan? bapak-bapak sekalian mencari solusi hidup oke okay, sebetulnya solusi hidup itu sudah diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Sabda Rasulullah S.A.W cuma kita kan sulit mencari sendiri okay, mencari sendiri sulit maka meminta tolong kepada salah seorang yang sudah tahu ketika dia mencari solusi dalam Quran dan hadis. Itu ketika kita masuk ke seseorang, seseorang itu boleh dipanggil siapa saja. Dipanggil Cak yo Kene, dipanggil Gus yo Kene, panggil yayo yo Kene, panggil ustad yo Kene. Sopo ae wong? karena orang itu sama dengan kita kan? lalu orang itu menyampaikan permasalahan dalam hidup orang itu memberikan solusi ini sampai kepingin tuya anak sampai singa ke istighfar kepada Allah kehidupan panjenengan yang sudah disampaikan tadi susah seorang Ustadz mengatakan, atau Cak tadi, atau Kyai atau siapa sampean sing ake istighfar tak tuduh cara terus Pak Yahi tadi, atau Ustadz tadi membukakan Quran untuk meyakinkan Pak Surat 71 nih untuk meyakinkan jenengi surat Nuh dibacakan oleh kiai ini dimulai ayat 10 فَقُلْتُسْتَوْفِرُوْرَبَكُمْ innahu غُفَحْرًا maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun mohon ampun ya lo? mohonlah apa? astaghfirullahaladzim kepada Tuhanmu sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ici, mohon ampun kepada Tuhanmu, no, sungguh mohon ampun. sih puni samaa alaihumi teroror. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan lebat bukan untuk banjir, tapi hujannya banyak di luh di meresap ke dalam bumi. Bumi ini subur. Keluar sekecil celah, celah menjadi mata air, terus milih nangoni sungai-sungai untuk mengairi yang lain. Sing nomor telu, sing nomor telu, wayum didekum di ambalium wabah nihin, dan membanyakan harta. Boleh istighfariage, harta itu banyak novel, harta di banyak novel, Asalnya kak ono menjadi ono, asalnya didik menjadi ake, asalnya ake, tombak. Pak buningi singo sing Allah yang berfirman Allah duduk ceritani ulo, membanyakan harta dan anak-anakmu, anak-anakmu akan berhasil dengan baik. Tapi sadari sing ake istighfar Solusi yang diberikan jinun dong ayai tunjukkan buktinya supaya wong mantap. mantep. Surat 71 ayat 10 11 12. Pak Bu, wong e nggih yeah, Ustaz. Saman lakukan ini setiap hari kapan saja. Jangan menunggu seolah tapi ucapkan istighfar ini, yang banyak terus ojo oh, menteni sholat. Halo, biasanya uang tungguan diundang bang, sholat nih. Ojo, uang sholat nih bapak apa? ibu yang menutjuk menteni sholat, oh, juk, um, menteni sholat setidopeng oh, nah, limo. Lain tungguan yang bekas limo, bisa setidopeng petang puluh punya satu suara banget. Tungguan nih masih medong medong, medong, Bisa enggak? bisa, enggak harus nenteni salat. Memang ada doa lemari salat itu diberhatikan oleh Maka ketika orang itu bisa melaksanakan dan ucapkan terima kasih terus pulang boleh. sehingga oleh niku gadis yang menjadikan ceritakan itu benar. Padahal nang wong dianggap pinter wong Padahal badan pinter. Nah, Wangiku, ini, kalau wong iku diare nih karena ngerti orang pinter atau dukun bahasa sabar ini. Tata, permasalahan keluarga disampaikan. Lah uang i dewe lo, pentino tuh Iku sampai sampai hari itu belum selesai permasalahan. Tatak orang uang teko kepingin menyelesaikan persoalan tentang suami, istri tak cari wangi, belum bentuk, aku Dewi yang bunuh tapi gak ngomong wangi wangi gak ngomong karena wangi gak ngerti dasar-dasar agama gak ngerti islam, gak ngerti Alquran dan Hadis maka alat untuk memantapkan orang yang tanya bukan diberikan solusi dari Quran dan Hadis tapi dikawani uyah, ge, dipuntel, apa-apa ditungani ditunggangi, muni bismillahirrahmanirrahim roh, menirokimbul ya, nih habis karoka, mau bukain munipismilan, gue sedihin gue sampean ke muli, sampean pendem, iringan omah, oma, Lek mendem, oco keperut, bucu sampean, tapi saat dulu ngedip pendem, uyah ye cukup saat jumput. Sampai nebono teh utawa biasa eh gawe kopi nguku pujus sampean iso manut mantep pak bu cari oh, nih wah inggit buat apa dikomulir pak bu dia percaya dengan Sidogun tadi bu solusinya bukan dari Quran bukan dari yang lain tapi di kawaniuiyah. Ini tidak dipercaya, Pak. Bu, hati sendiri bener benar ya? Doamu, sholatmu, segala kebaikmu tidak didengar oleh Allah selama empat puluh hari. Dan setiap jangka pulang ini dosa, dosa, dosa. Nah, saya ingatkan dulu, ayah, gak tau banyuwangi, nangone, tau banyuwangi, sampai teko kok wonosalam. mono salam, alat kayak jangka ya, kurung muli ini budal itu satu satu satu satu satu muli itu satu satu satu satu lapisan tubuh an itu so naudzubillahim intalih karena itu lain golek solusi budal tang ustad gak usang gopo gopo lah apa gopo gopo geng gak usang gopo gopo tapi lek misalkan nopo panenan gopo panen joka popo umpamalah Iku umpoh, <laughs> yoga, popo. Nanti, ada, okay. nanti akan ada solusi yang baik. Moga-moga pertemuan ini diberangi ya Allah Subhanahu wa taala. Masih ayat 18 ya. Okay. Nanti kita lanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.